turun aja terus sekula, sekalinya aku dia aku sakula. Aku sakula. Aku sakula. Aku sakula. dapat merah. Aku sekalinya kada naik sekula, aku kada dilatih akan mamaku, jariku aku kada dilatih akan mamaku. Aku kada dapat rapot merah, maka turun aja seolah kulah terus sekalinya kada naik aku kan anak lagi tak pulang sakit batisku tak kapitan tolong aku ada yang berlaki aku kan anak lagi akan mamangku maka aku turun aja taruh sakit Uma, lu ada telak sekolah lelah. Hari mampir mambil rapot, kenaikan kelas, kelas 2 SMA, udah anak bujang hmm. Sekolah tuh nakai, bujur-bujur Hati-hati hmm. di jalan, jujur bujur sekolah, jangan anak pacaran aja di sekolah Kayak toh. apa, anak aja orang, coba isi pacar, ma'ai hmm. Bujur-bujur udah sekolah, jangan berpacaran Ulan lulus isi mana anak berlaki atau bilinya kadang naik, ulan belaki, ma'ai Hanya minta laki lakikan aja, udah Mbak dahulu sekolah buju-bujul Mbak mm -hmm. Gawih, Mbak Gawih, ayuhan lagi mau sudah bawa duit Mau sudah bawa duit, anak belake nyaman Di Mapa pun udah getal, mak yang udah tarasai han, Di Mapa lagi aneh Mbak, getal dana, seharinya anak mama, ne mm -hmm. <laughs> Kayak apa-apa lagi, Mbak, anak belaki juga, anak kan Mbak Gawih dahulu anak belaki, mm -hmm. buju-bujur Berilah, Lela, Lela. nasaikum Bapak dah kaya yang saya hitung bapak ada sugeh sekalinya miskin mbak dua-dua oh sekam, lah. Oh, sekam lah, lah di jalan lah ku hawar yang luan bibilah, sekam lah. Uh, harat ini kawan kawanku di sekolahan lah uh, jangan musuh jangan nyamja musuh harat musuh harat berarti bila musuh ada harat berarti musuh itu ada baduit artinya oh sekam lah tetap Taruh Sekali jatuh, dia tarusak pula sekalinya aku dia rapor merah aku aku bakal naik sekolah aku kada lagi akan mamaku jar aku kali satu like akan mamaku aku kalau dapat rapor merah maka turun aja sekolah pula tarus bakalinya kada naik aku kan anak lagi tak pulang <tuk tangan> sakit batisku tak kapitan tolong aku ada yang berlaki aku kena lagi akan mamangku maka aku turun aja terus sakit.